Jumlah mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah terlibat bentrok dengan aparat kepolisian yang mencoba mengamankan aksi mahasiswa pada Jumat petang. Para mahasiswa membakar poster karena unjuk rasa mereka tidak direspons oleh jajaran pemerintah dan wakil rakyat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Para mahasiswa menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden 3 periode dengan alasan apapun. Namaku Diah Nur Salim Setiap aku mendengar sesuatu tentang demo Aku teringat dengan sosok ayahku yang menjadi salah satu korban saat kerusuhan demo Duh, Bapak tak matahal ngasong sih ya Pak Nomor palon-palon sekitar sekitar dulu Bajar temperku wanteng demo, Pak kambetan sambil kenawan Orapopon dulu Insya Allah aman tuh nggak kewai bapak Gia mohon pak, ati hati Hari itu adalah hari terakhir aku bertemu dengan ayah karena ayah menjadi korban kerusuhan saat ini Sejak saat itu aku ingin mencegah terjadinya tindakan-tindakan radikal yang dapat merugikan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke intinya saja ya. Bahwa akhir-akhir ini terjadi banyak demo. Dimana akhir-akhir ini terjadi demo anarkisme yang menyebabkan banyak korban dan timbulnya perpecahan di berbagai wilayah. Dimana setelah saya telusuri di internet Ternyata demo itu termasuk ke dalam tindak radikalisme Jadi, saya ingin kita mengadakan sosialisasi untuk teman-teman kita Agar kita penerus bangsa tidak mudah terjerumus ke dalam paham radikalisme yang berbeda demo Wah, bagus sekali itu Kak Dia. Kemarin saya juga sempat lihat berita di medsos Banyak anak-anak seumuran kita yang ikut-ikutan demo mahasiswa Padahal mereka nggak tahu tujuan demo itu untuk apa Oh iya, ya, aku juga sempat baca tuh di medsos. Yang sempat remix itu, Kang, ya, bener-bener deh. Anak seukuran kita pada ke polisi itu, kan ya, Ditanya, eh, enggak tahu di mau apaan. Nah, maka dari itu, kita adakan kegiatan sosialisasi untuk teman-teman kita agar mereka paham tentang dampak radikalisme, supaya mereka itu tidak terjerumus dan terpengaruh oleh oknum-oknum yang berkedok radikalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Minta waktunya sebentar, kami dari AS ingin mensosialisasikan tentang Memenuhi apa yang aku inginkan. Semoga yang terjadi pada ayah tidak terjadi pada orang lain.